Dengan dirimu kini ku bahagia Tak henti kau berbagi canda tawa hilangkan gairah lelah hatiku Hadirmu mengubah arti jadilah aku tawaran cintamu, kuserahkan seluruhnya untukmu, ku penuhi semua yang kau inginkan, tiada yang penting selain dirimu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu Di setiap waktu, di setiap waktu Sepanjang hidupku tak kurelakan diriku Untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku kasihmu sampai ke tulangku Hingga detak jantungku tak berhenti Senyum manismu sinari hatiku Tulus setia cintaku hanya untukmu Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu Di setiap waktu, di setiap waktu Sepanjang hidupku telah kurelakan dirimu Untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan Sepanjang hidupku Hanya ingin bersamamu Di setiap waktu Di setiap waktu Sepanjang hidupku Telah kurelahkan dirimu Untuk tinggalkan aku Untuk tinggalkan aku Sepanjang hidupku Bersamamu Di setiap waktu Di setiap waktu Sepanjang hidupku